Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kegiatannya jualan Oke ini kita hari ini review sisa jualan ini ya Ini tahu kelihatannya masih banyak ini Ya penjualan ini enggak begitu rame sih Ah ini apa ini Nah ini jajan-jajan kita masukin dulu Karena ini sudah persiapan pulang ya nah, tuh nah, ini opak masih lumayan banyak nah. ini berapa ya tinggal satu dua tiga empat 4 biji harganya tiga setengah sama yang kecil ini 2000 ribu ini gambas harga jual tiga ya, setengah kita masuk besar tuh ini kacang harganya dua ribu oke mau eh, eh, eh. <tuk> <tuk> ini kacang seriwet harga jualnya tadi empat ribu lumayan mahal sih bawa dua aja sih sebenarnya cuma laku satu ini kenikir nih Jual 2000 tadi bawahnya ya Sekitar 7 apa berapa ini Cuman Si sampat laku tiga kayaknya Gak sepi Ini jamur harga Harga tiga setengah sih Tapi gak laku Kita taruh sana Ini boncos Harga 2000 segini Ya masih harganya normal lah gak terlalu mahal juga terong bungkusan kecil-kecil jual 1500 lima ya termasuk mahal sih kalau begitu terus ini ini sawi harga dua setengah ya agak banyak juga ini bung ah harga jual 1.500 aja sih sebenarnya ya termasuk murah lah udah musimnya tapi kelihatannya utuh ah oke okay, enggak ya. penjualan tuh enggak nentu sih setiap hari tuh ini timun ini murah ini cuman harga 2.000 aja isinya 3 eh, ini masih ada lah. Ah, sampai kayak gini keadaannya jagung harga jual tiga setengah ya umum lah, enggak begitu mahal, nggak begitu murah normal okay, okay. ayam lewat ini belonceng harga jual dua ribu ya masih termasuk mahal lah kalau cuma segini tuh soalnya dari pasar juga nah ini koro krupuk ini 2000 isinya cuman segini sih ya termasuk mahal sih ah, tapi ya ah masukin lagi ini terong dari pasar jual 3000 ya termasuk umum lah tidak mahal ndak murah umum harganya tomat ini termasuk murah 1500 sudah banyak isinya ini dulu. Ini cabe harganya 6.000 harga jualnya. Ya, masih termasuk mahal juga. Kalau kiloannya itu 60-an lah cabe itu seperti itu. Biasanya kalau bungkusan ini itu sekilo dijadikan 12 kadang-kadang itu. Kalau ini pon-pon ribuan. Campur bentuk caper caper seribuan masih dua jeruk pecel jeruk pecel masih dua bungkus ini jualnya 5000 ya nggak murah ya nggak mahal ya harganya mpon mpon Pon-pon masih banyak Ya, kalau akhir-akhir ini tuh penjualan agak sepi ya. Gak tahu juga apa mungkin saya berangkatnya kesiangan apa gimana soalnya. Dulu itu ya mungkin setahun atau setahun kebelakangan ini kan berangkatnya itu kan saya biasanya jam empat setengah empat atau kadang subuh seperti itu kalau dulu itu kan berangkat jam 3 pagi itu sudah nyampe pasar tuh biasanya seperti itu. Kalau sekarang ini nggak tahu apa terbawa terbawa mungkin apa sudah terbawa capek apa kebiasaan ya kalau sudah siang itu jadi siang terus berangkatnya. Apa yang mungkin itu. Tapi yang enggak juga sih memang rata-rata itu. -rata teman saya itu ya bilang sih kalau jualan itu akhir-akhir ini sepi, apalagi pelanggan tuh bilang juga sih kalau perekonomian tuh agak susah sih sebenarnya akhir-akhir ini. ya mungkin memang keadaannya hari mungkin hari-hari kayak -hari kayak gini terus mungkin ya seperti itulah. ini rusak kayaknya nanti harus diikat lagi nih pakai kawat nih. Hai hey. hey. mau lepas rupanya kawatnya putus nanti disambung lagi <tuh> ya seperti itulah kira-kira jualan tuh apalagi ya kelapa <tuh> kelapa ya masih banyak juga sih mungkin cuman laku berapa tadi itu paling cuman laku 10 aja sih tadi itu enggak enggak enggak semuanya sih laku. nah ini tongkol hampir lupa ini harga jual tiga setengah masih ada enam ikat. Ini tadi itu cuma bawa satu ikat loh, tapi masih sisa. Biasanya itu habis harusnya, tapi ini masih sisa. Hmm, jadi cuma laku enam, enam, enam besek aja jadinya. <laughs> emang emang. Hah. Terus apa apalagi tadi itu waktu istirahat siang itu berangkatnya juga udah kesorean sih. Tadi itu kalau bangunnya itu biasanya setengah satu. Iya, yeah, mas bro. Joduit. Joduit berapa? <laughs> <laughs> Barusan ada teman tukar uang. Jadi tadi itu berangkatnya agak kesorean gitu, kan biasanya ya setengah satu jam sampai setengah dua gitu sudah mulai berangkat lagi idernya tapi berhubung tadi ketiduran sampai jam berapa ya bangunnya itu sampai jam setengah tiga hampir jam tiga lah terus mulai berangkat ah ya gitulah kalau sudah terlanjur serat siang itu kalau udah ketiduran tuh seperti itu apalagi kondisinya kan saya baru sembuh dari flu ya ya masa-masa penyembuhan sih maksudnya udah nggak terlalu enggak terlalu kayak yang kemarin-kemarin itu agak parah seluruhnya ini udah mendingan ya tak kasih minum obat cuman beli di toko itu sih <guruh> biasanya kemarin tak kasih minum apa ya mixagrip mixagrip flu dan batuk itu terus kemudian ini tadi tak belikan bodrek flu dan batuk juga <guruh> oke ini tak jalan pulang dulu ini mau naik persiapan hmm. Halo udah nyampe rumah nih baru saya nyampe <laughs> ya kurang lebih perjalanan itu sekitar setengah jaman ya kalau dari Bangun Rejel ke Bacem. setengah jaman lebih sedikit lah ya namanya perjalanan naik ngobrol kan nggak bisa laju juga hmm. ah. terus tadi itu di perjalanan tuh Kayak motor tuh kayak sendat-sendat gitu loh Kayak koplingnya itu kayak setengah nyangkut Setengah enggak gitu kan. Kayak apa gitu ya Oh, Kayak gearboxnya ini apa ya Sudah bocor kondisinya ini hmm. Kayaknya minta di jokoli nanti tuh. Hmm. Kondisinya parah mesinnya ya. Sering dinaikin Perawatannya enggak nggak terlalu dirawat juga, sih. Sebenarnya cuman ganti oli aja, jadi kondisinya seperti ini parah. Ini di depan nih, kayaknya ada yang bersih-bersih. Kayak ada yang bersih, tadi di rumput-rumputnya itu kurang tahu juga siapa yang bersihin entah istri atau mungkin nyuruh orang yang suruh bersihkan jadi seperti inilah kondisinya depan rumah kondisinya sekian dulu kegiatannya hari ini ya untuk jualannya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan sel selalu diberi kelancaran dalam hal segala urusan apapun, amin oke, okay. ini saya suka mau istirahat terus nanti di tetangga itu habis maghrib ada acara tidak ya habis acara orang meninggal gitu, di tetangga sebelah rumah, mungkin gang satu rumah saja sih dari sini oke okay. ini sekarang perkiraan jam jam berapa ya? sekitar jam 5. Ah, jam 17.50. <laughs> Sore sekali karena ya tadi sempat ketiduran juga di rumah Ibu. Oke, sekian dulu Saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.